dan ya habis selesai daripada flu ya kan, selesma dan juga batuk ya alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di sini guys ya, film Mat Kilau. Ya berhubungan dengan film Mat Kilau dan sekarang tuh sampai kemarin tuh terakhir 72 juta kalau nggak sila ya kan. Dan Masya Allah sangat besar antusias daripada masyarakat Malaysia tentang film ini. Dan di sini guys, meremang tengok Abang Kilau. Baba yang tiada dalam film Mat Kilau. So, ini adalah potongan video ataupun part video yang tak ada di dalam film Mat Kilau itu sendiri. So, macam mana guys? Ini daripada PMW channel. Jom kita tengok videonya. Let's go. Biar mati jiwa jangan mati agama. Biar jasa wow. jangan bangsa popos. Wow, guys. Merinding aku dengarnya. Keren ya. Kampung Parit Pendek. Wow. Saya menunggang kuda, itu masih takut-takut guys. Uh. Oh. Wow. Ini ada yang menyerang di sini berarti ya guys ya. Dan ini kecok banget. Oh. Gerakannya di sini gerakannya kayak jurus uh, kita lagi sholat seperti ini guys untuk menenangkan pikiran menenangkan dan juga melihat ya arah kanan dan kiri. Oh, mantap keren. Oh. oh. Jangan diusir Pak Mat sedang tidur Oh my god Oh my god Wush kabut guys Apakah gerangan Oke okay. Keren banget sih. Hah? Huh? <laughs> Apa maksudnya ini, guys? Allahu Akbar. Lawa aku deh, Bang. Nak ke mana ini? Ada show kah? Boleh hamba bertanya, saudari. Uh... Sambal berada di mana? Kayak pelajar. Oh, Abang sekarang ni dekat Pening. Abang nak apa? Pening? Tahun berapa sekarang? Tahun berapa? Memang macam kau ni, bang! Kita tahun 2022 dah ni! 20... 2022? 20, 20...22? Okey. Bang! Misalnya, ada tak tempat di mana yang saya boleh isi perut? Berita terbaik, bang. Jom ikut saya. Boleh? Polo rapat, ha? Okey. Keren, sih Okey. alright guys. Ini, bang. Duduk dulu. Pak Mat Western. Okay. <laughs> di sini iklan ternyata guys. Jadi mata uh, abang Mat ini kayak abang Mat ya, Mat kilau ya. Ha, tak tahu apa mat siapa ya kan. Tapi di sini ya kan berkenaan dengan iklan video ni Allah best agaklah daripada zaman dahulu apa pergi nak ke ya? zaman sekarang. Bagi saya nasi dengan ulam dengan belacan. Sampai belacan. Tak apalah. Saya recommendlah bang. Top menu dekat sini. kita ada mix platter. Kalau abang makan mesti kenyang, mesti sedap. Okey. Nasi. Mix platter, tak apalah. Abang tunggu dulu, saya mix. Belum. Dunia sudah berbeza, bung. Saya, saya tak makan makan makanan macam ni. Saya cuma makan nasi dengan ulam. Kalau abang cuba, mesti terangkat. Maaf, saya tak makan ni. Sekejap, sekejap. Okey. Apa, apa ini? Dia apa? Dia oh, ini yang viral ni. Yang mana? hamba hamba. Oh, yang ni. Ha, oh, abang. Abang order Miss Plater yang sambil belajar kau? Kita ni tak duduk Miss Plater sambil belajar, bang. Kita ada Western saja. Abang jangan merepek, bang. Sini Western. Yang ni adalah menu. Kak Abang, kambing. Kita bagi sosis, kita bagi ayam, dan kita bagi mie bola tiga biji Kak Abang. Banyaknya adik apa ya? Baik, ambil mak. Ekspresi lo Ya Allah, ekspresinya datar banget. Oke, okay, terima kasih ya. Oh my god, kambing guys. Ohhhh Setelah Amba sendiri merasa Enaknya Isinya Aromanya Memang Okay. terhatikan Memang Western, Sangat terumur Amba sendiri dah dikenalkan Pak Mahweson Membantu juga Orang-orang Melayu kita Haruslah juga kita Bukan sekadar menjaga agama Malah membantu bangsa lain Guys Saya kira itu beneran gitu tadi Allah Akbar Ini ini ini otaknya tuh dimana gitu guys Hahaha <laughs> Iklannya sampai kayak gini banget gitu Keren banget sih Dan view nya itu kenceng banget guys puluh ribu view dan ini memang betul, ya kan? Daripada judulnya meremang, saya juga meremang awal-awal gitu. Tapi kenapa terakhirnya itu adalah Pak Mat Western gitu, kan? Mantap, tapi aktor memang terbaik tadi itu, kan? Ah, chef juga tuh, emang yang viral lah. Nah, tuh kan, budak tuh kan? Eh, abang Mat ini juga, eh, the best. Dia punya muka data eh Macam orang-orang dulu lah eh. So terima kasih guys Sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh